halo kembali lagi bersama gua si Jarco kali ini gua akan bermain kembali need for speed underground 2 dan sekarang gua akan coba untuk menyelesaikan semua uh, special event yang ada di map gitu ya kan karena ya foto-foto lah ya gitu ya kan masa gitu mobil yang matching matching gini ya kan nggak di foto-foto gitu ya kan karena gua udah modif si mobil Nissan 240 sx ini di jadi kemarin gitu ya kan, nggak sempet record sih guys saya langsung aja kita di ke special event gitu ya kan Oke disini waktunya saat menit 4 eh satu menit iya satu menit 340 detik gitu Oke langsung <tuh> Karena di game ini kita tuh harus menyelesaikan semua event-event yang ada di map gitu ya kan. Seperti sirkuit gitu, gitu kan, sirkuit, sprint, terus drive gitu ya kan. Dan gua di sini status apa? Status karirnya itu masih di 20 gitu ya kan. Jadi ya masih cukup panjang gitu ya kan? Aduh, untuk menyelesaikan, <laughs> untuk menyelesaikan game Need for Speed Underground 2 ini. Gitu ya kan. Oke, langsung aja kita gaskan. Gitu ya Oke di depan kayaknya ada mobil eh, Nissan 240S yang sama seperti kita gitu ya kan? Oke dan bagaimana ini mobilnya lur? yang sudah gua upgrade kembali modif-modif kembali gitu ya kan menjadi seperti ini dan menurut kalian ini bagusan kayak kemarin apa sekarang gitu ya kan karena kemarin gua uh, uh, car audio and electronic teroklah langsung saja kita cari lagi ya cari lagi tempat spesial eventnya gitu ya kan Oke langsung aja kita parkir dulu dan tandain dulu biar gak pusing nyari jalan. Oke di sini kali ya. Oke langsung lanjut dan kemarin gua nggak sempet record pas gua modif si mobilnya itu ya kan. Bukan sem gak sempet sih jadi ada kesalahan teknis-teknis gitu ya kan kemarin gua udah apa ya gua udah Oh eh, ya persiapan untuk record gitu ya tapi gua lupa-lupa <laughs> lupa untuk apa untuk ya untuk pencet recordnya gitu ya kan jadi ya hasil seperti ini gua lupa adalah ini mobil apa ya tadi Hai bacot sih Oke okay ya intinya gitu lur ya lupa gua kemarin agak delay sih ini ya apa kontrolnya agak delay gitu jadi berasa-berasa kagok eh tuh kan ya yeah. oke. Okay. Hai, kecelakaan maut ini kan sampai mental yang punya orang, pengen kalau punya mantau di bahan. ini bla bla bla bla. Eh, kita hampir nyampe di special event ya. Yeah oke langsung aja kita cepet-cepet ya kan nah ini dia cetrek hmm, oke okay, di sini kita akan kontrol mobilnya dulu ya biar agak estetik gitu <laughs> estetik oke okay, di ya di sini enggak dong gimana ya agak depanan kali ya Hmm, oke. Okay. Nah, di sini kayaknya kita sponsorin hotel ini ya, lur ya. The Reg, Lounge. So off. Kita buka atau kita tutup aja seperti ini ya, Lira Gimana ya? Kayak gini. Kayak gini. Pak uh, kayak gini. Kayak gini ya, pantas ya. Oke, okay, langsung aja kita test picture. Oke, okay, langsung. Yes. Nah, special event yang kedua sudah berhasil kita uh, tamatin, kita tandain special event yang berikutnya. Oke. Okay kita akan menuju ke sana untuk menamatkan game Need for Speed Underground 2 ini aduh ya Luria. dan tunggu dulu sebentar ini ada apa kayak ada merah-merah bau-bau -merah, uh, duit gitu ya kan bukan benar ya kan? <laughs> soal duit mah enggak mau ketinggalan ini Lur ya Oke okay, from racer strike lane breaking nggak ngerti gua oke okay, lanjut hai <coughs> kiri Oke, okay, serasa gua ini uh, ya, perasaan-perasaan gua ya, perasaan gua, gua, gua, perasaan gitu. <laughs> Oke, okay, gua skip aja ya, karena ini lumayan cukup deket sih. Di depan juga udah nyampe nih, jadi tunggu aja sebentar. Gua aduh, hmm, kalau hujan gini kayaknya apa ya Bukan kayaknya sih tapi rasanya rasa dan ini dia Oke kita akan nyari di sini kita punya waktu satu menit 45 detik gitu ya kan mas mang rusuh mang awas mang rusuh iya hampir aja nabreti oke okay. berarti okay, ini kayaknya cukup cukup jauh jalur dia, ya dia. kayaknya oke okay, gua skip aja ya biar gak gabut oke okay, ini dia dan ini mobil dari tadi ngikutin gua apa gua yang ngikutin dia ya mengintil <laughs> oke okay, sudah dekat ini lor dan ini dia yes kitty eye make oke okay oke okay, begitulah cara si pro player namatin game need for speed underground 2 ini gitu ya kan enggak <laughs> lah memang masih jauh banget buat namatin ini game ya kan nah, seperti kalian tahu ya kan game ini tuh lama bet lah ya untuk namatinya gitu dan karena itu gue izin pamit dan untuk video selanjutnya antosan way, ya gua ajar cok yang gak terlalu pro player dan juga yang gak terlalu top global izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Thank you.